Baiklah sahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentu kita mendapatkan kabar spesial bahagia persahabat. Ya, Alhamdulillah, telah rilis saja persahabat ya teaser single terbaru dari Didi Oetiko Jora. Masya Allah merinding dan tentu merasa bahagia banget ketika muncul persahabatia ya, theater single terbaru Dedek Lesti yang tentunya dikhususkan untuk anak pertama tercinta BBL kita lihat persahabat yang diunggah oleh akun 3D Entertainment. Yang mana sebuah kalimat, caption yang dituliskan di akun Instagram, 3D Entertainment ID. Kutakan membuatmu jatuh dalam kegelapan karena cahayaku akan selalu menerangimu. Terima kasih telah hadir di duniaku, selamat datang anakku. Lesti, wow, Masya Allah banget ya, semakin bangga, semakin bahagia. Mudah-mudahan dedek Lesti selalu tetap berkarya dan memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Dan yang membuat bahagia juga persahabat ya ternyata lagu tersebut itu lagu yang diberikan oleh Teh Meliguslow, musik produknya itu Andrianto official Wow luar biasa banget persahabat ya dan alhamdulillahnya satu mimpi dari Olegi Gejero terwujud memiliki single terbaru yakni langsung dari Teh Meliguslow. Yang belum melihat teasernya bersahabat, ya tentu silahkan mampir di channel YouTube Red Entertainment Karena sudah di-up baru rilis saja, teasernya single terbaru dari Dedek Lesti, Lesti dan cahayanya. Masya Allah, luar biasa! Dan kita lihat ke unggahan berikutnya. Diunggah oleh akun Lesler Anuskarsi, kita mendapatkan info bersahabat yang perhatikan. Ada sebuah percakapan pesan Dede Lesti dan Andrianto Official. Perhatikan. Di sini, Andrianto Official uh, mengatakan, "Amin, mari kita wujudkan mimpi dedek Ya, Amin, makasih Om, kata Dede lasti Dede. Selamat hari jadi, gereja Gahayu Om Andi. Doakan yang baik-baik untukmu. Masya Allah, makasih Om Andi. Wah, wow, masya Allah banget ya. Thank you Om Andianto Official. Mudah-mudahan tentunya selalu memberikan kejutan bahagia untuk para fans sejati Leslar." Masya Allah banget persahabat ya, satu persatu mimpi dari Dede LSD terwujud, kita harus selalu mendoakan yang terbaik, support, dukung, karya-karya, idola -karya, kesayangan kita. Di sini juga banyak komentar yang diberikan dari para sahabat kita lihat dari akun Alofi family 24 mengatakan makin ga sabar trailernya baru musiknya aja udah bikin gua rembes katanya tuh saking merinding dan terharu bahagia banget persahabat Ya mudah-mudahan lagu-lagu dari Lesti banyak yang meminati dan selalu bisa trending Amin dan ke kabar berikutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah unggahan dari Lidarara Di IGs pribadinya, Lidarara mengunggah sebuah postingan foto yang diunggah oleh Kaga Bilar Tentu di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Lidarara Hey baby L, sudah lama bici tunggu-tunggu, akhirnya kau datang juga Abis ini kita ketemu langsung biji ajak gibah ya nak. Sekalian Bici bawakan pempe Palembang pakai cukup biar kau tahu Betapa nikmatnya makanan itu Wow Baby <gifat> BBL nih Si cantik lidah rara sahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan saja Bahagia sehat selalu Dan tentunya memberikan kejutan persahabatnya Dan mudah-mudahan ada foto BBL Yang kita dapatkan Amin dan selanjutnya juga ada sebuah postingan persahabat ya ini Tentunya vitamin bahagia kita dapatkan dari channel youtube Leslar Entertainment Karena sudah di absenja video persahabat ya di channel youtube Leslar Entertainment Kita wajib dukung karya-karya terbaik Leslar Dan tentunya kita harus tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan untuk ke kabar selanjutnya, kita merapatkan info dari Te Ocha. perhati diperhati perhatikan terbaru Te Ocha 3 jam yang lalu. Ini mengunggah sebuah fashion foto. Foto ini adalah momen ketika tamping konser Persahabat, ya. Perhatikan juga di kalimat caption info yang dituliskan oleh Te Ocha. And here I'm no Semoga bikin kamu senang tanggal 30 Desember ini Jam 18.00 waktu Indonesia Barat Bakal ada konser 25 tahun rosa di RCTI Bakal banyak lagu yang aku nyanyikan dan kolaborasi sama teman-teman aku Abis ini bakal aku reveal siapa-siapa saja yang jadi kolaborasi Coba tebak-tebakkan dulu kira-kira siapa Tuh para sahabat ya Masya Allah ...bakal hadir acara 25 Tahun Rosa di ACTI ...karena di acara tersebut ada Sang Kejora... dari Lesti yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Mudah-mudahan persahabatnya ya... ...idolah kita tentunya memberikan penampilan yang spektakuler dan luar biasa... ...dan kita doakan selalu yang terbaik untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk ke kabar terbaru selanjutnya Para sahabat, Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu Akhirnya muncul juga nih Bunda Lesti Alhamdulillah terlihat Sangat gembira Sehat bahagia bersama kakak Rizky Bilar Ini langsung diunggah oleh Om Sule bersahabat ya Kang Sule ini memberikan vitamin bahagia Untuk kita semua lewat video call Bareng Les di Bilar Selamat atas kelahiran anaknya Tuh Alhamdulillah ya Support dari Kang Sule Alhamdulillah juga kita mendapatkan kejutan vitamin di malam hari ini langsung dari Kang Sulewarsabat ya. Mudah-mudahan dari Lesti cepat pulih, cepat bisa pulang ke rumah dan selalu memberikan vitamin-vitamin bahagianya untuk kita semua. Masih menunggu kabar baik kejutan bahagian dan cedukan vitamin baru selanjutnya jangan kemana-mana total stay tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.